Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Kakak mau mengundang adik-adik untuk bersatu-satu bersama Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 17-19 Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Bapa, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, curahkan roh kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami tertuju kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sanjung sama Tuhan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, halia, amin. Filipi 3, ayat 17-19 yang berbunyi. Saudara-saudara, Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunya takkan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seturut salib Kristus. Kesudahan mereka jalan ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkata duniawi. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Jemaat di Filipi sedang dicengkram ajaran sesat yang memprihatikan. Hal itu justru dikejar diajarkan oleh beberapa orang dari jemaat di Filipi. Mendengar kondisi ini, Paulus menasehati jemaat di Filipi agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan itu. Paulus menyebut mereka yang menyesatkan jemaat sebagai seteru Kristus. Mereka memut memutlakan hukum Taurat dan Sunat sebagai syarat keagamaan untuk mencapai keselamatan. Mereka juga memutuskan untuk meninggalkan Kristus dan menjadi binasa. Paulus menasehati jemaat di Filipi yang sedang mengalami konflik internal ini agar mereka tetap hidup dalam ajang Kristus. Dengan demikian, mereka tetap menipu, mampu berdiri teguh dan tidak goyah dalam menjalankan hidup ini. Mereka tidak ikut tenggelam dalam duka cita, tetapi senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Sobat Runa, perasaan sukacita harus terus dipelihara dan dilanjutkan dalam hidup ini Khususnya perasaan sukacita yang dijiwai oleh iman kepada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kita Mari mengenali lingkungan sekitar kita dengan baik Berhati-hatilah terhadap sikap manis sesama kita Karena penyesatan itu sering berasal dari lingkungan dan orang yang dekat dengan kita Ketika seorang dihianati oleh orang-orang yang dekat dengannya, hidupnya sangat rentan terhadap berbagai kejahatan. Karena itu, setiap orang harus membentengi diri dengan kebenaran firman Tuhan agar dapat memilah hal yang baik maupun yang tidak baik. Sobat runah ingatlah bahwa Allah lah sumber hidup kita ketika hidup Ketika kita dikuasai oleh kuasa Tuhan Yesus, maka kondisi seburuk apapun tidak akan mampu menjauhkan diri ini dari kasihnya. Hal tersebut justru mendorong kita untuk terus membenahi diri agar menjadi pribadi yang baik, tangguh, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Tuhan dan sesama. Nah, saat terdolong pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Kalau pada hari ini renungan satu du ini mengingatkan kami untuk selalu senantiasa dan dijauhkanlah dari ajaran-ajaran sesat. Biarlah Tuhan menuntun kami dalam lingkungan kami, Bapak, agar mereka dapat mengajar kami mana yang baik dan yang tidak baik, Bapak. Tuhan, sertailah langkah kami dari pagi hingga malam hari nanti, Bapak. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sanjut sama terhidup, kami berdoa Dan mengucap syukur, halia amin Selamat menjalani hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati